Umar bin Khattab adalah sosok sahabat Rasulullah yang paling tegas. Salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sebagai Muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Umar pun mengikutinya. Hanya saja, sebelum mencium batu hitam itu ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada seseorang yang sedang ia marahi. Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tak akan pernah menciummu. Kisah ini dicatat oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin dengan mengutip hadis riwayat Imam Bukhari.